Saya sebagai seorang peneliti dunia supranatural atau dunia jin dan dunia tak kasat mata Saya ketawa aja ketika saya melihat uh, sebuah konten-konten uh, pembasmi dokun santet uh, Terus gerbek dukun santet dan uh, mengalahkan dokun santet Buat saya itu hanya settingan Karena seorang santet sendiri uh, tidak bisa secara publik dan itu santet sendiri private, tersembunyi, dan itu benar-benar sakral. Dibutuhkan amarah, dibutuhkan dendam. Tidak bisa uh, seorang dukun santet atau pembasmi santet dilakukan secara uh, real, disaksikan secara face-to-face. Uh, -face. Itu buat saya itu drama settingan. Saya hanya ketawa melihat itu. kalau oh. sahabat Ratu Bidadari TV. Kali ini, Ratu Bidadari bikin konten dengan tema "Dukun Santet Settingan". Cuman, saya tidak ingin memberikan sebuah uh, adjustment terhadap personality. Hanya saja, Ratu Bidadari ingin mengupas uh, pembasmi dukun santet itu: apakah benar? Apakah itu real nyata, ataukah itu drama settingan? Oke, kita sama rokokan juga biar santai. Oke, mantap! <tuh> Jadi gini ya, guys, uh, tentang masalah penumpas santet yang telah beredar di sosmed terutama youtube ya. apakah itu benar e, Ratu Bidadari TV atau Ratu Bidadari e, selain mengobatin santet Ratu Bidadari juga ahli santet hanya saja tidak digunakan seseorang kalau bisa mengobatin santet secara otomatis dia juga bisa menyantet dan sebaliknya, orang yang bisa nyantet dan secara otomatis juga bisa mengobatin santet gitu. Jadi di sini tidak ada istilah ilmu hitam maupun ilmu putih Itu omong kosong ya Sekali lagi, tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tergantung orangnya gitu. rukan lagi biar santai kita biar fan Kalau bisa sahabat ratu pindah dari, bikin kopi ya biar nggak sepaneng. Oke. Okay? Kembali lagi ke. Ilmu putih dan ilmu hitam Ibarat kamu memiliki jurid, ya Celurit atau arit lah Kamu buat baca orang, bunuh orang bisa Terus kamu buat uh, ngerumput uh, Apa? Ngerumput buat pakan sapi juga bisa Jadi tidak ada istilah ilmu hitam dan ilmu putih Dan tergantung orangnya Walaupun dia mengaku ilmu putih ketika dia dizolimi Ketika dia terdesak, Dan ketika dia dalam keadaan ada musuh Otomatis ilmu putih itu akan disalahgunakan Itu logikanya seperti itu Cuman saya tidak membahas masalah ilmu hitam atau ilmu putih Mungkin saya akan bahas di uh, video berikutnya Saya akan membahas tentang hakikat ilmu hitam dan ilmu putih Namun di konten ini, di video ini Ratu Bidadari ingin membahas masalah dukun santet settingan Apakah itu seperti apa? Jadi gini, Ratu Bidadari juga sebagai mengobati orang kena santet, kena sihir, kena telur Ratu Bidadari juga memahami ilmu santet Kenapa? Yang berada di video-video baik Youtube, Facebook dan sosial media lainnya gitu loh um, Kalau menurut ratu bidadari itu itu settingan dan itu tidak benar atau tidak real. Ya mungkin hanya sebatas konten atau drama saja. Kenapa? Karena untuk menyantet orang seseorang atau adu ilmu kesaktian atau adu ilmu santet itu tidak bisa secara live atau secara langsung. Karena si Dukun Santet itu tadi kan butuh ritual Dan ritualnya juga sakral Dan tidak bisa rame-rame dilihat orang seperti itu Seperti halnya Ratu Bidadari Pernah ada seseorang e, menginginkan Ratu Bidadari Membuktikan e, ilmunya Ratu Bidadari di depan matanya Saya jawab e, Kamu pulang aja Kalau saya... E, Tunjukkan di depan kamu, saya nggak bisa. Kalau kamu ingin e, membuktikan atau kepingin ngetes keilmuan ratu bidadari, kamu pulang aja. Biar, biar saya rituali dan kamu akan mendapatkan efeknya, apakah seperti apa gitu. Jadi, yuk, orang nyantet orang, nah, ibaratnya seseorang Ada dukun santet, atau seseorang yang memiliki ilmu. Black Magic atau ilmu santet itu sangat sakral, benar-benar sangat sakral dan dibutuhkan amarah atau dendam. Jika uh, si, ter, apa, si tersangka atau si pemilik ilmu santet dia uh, tidak memiliki dendam atau tidak memiliki amarah juga tidak bisa, karena amarah kita, marah kita, kejengkelan kita, dendam kita akan diikuti oleh Khodam kita dan khodam itu bermacam-macam, ada khodam jin, ada khodam malaikat, ada khodam setan yang paling tinggi derajatnya, yang paling santet yang paling bahaya adalah yang khodamnya adalah setan dan kenapa saya bilang uh, ilmu santet tingkat tinggi adalah yang khodamnya setan kenapa? karena bahkan Ratu Bidadari sendiri ketika ada pasien mengalami oh, apa gangguan goib berupa santet sedangkan santet itu adalah hot yang dibuat adalah khodamnya setan ratu bidadari mungkin agak sedikit mikir dua kali ya untuk menangani itu karena sangat bahaya buat si penyembuhnya atau buat ratu bidadari sendiri seperti itu dan itu tidak bisa kalau saya lihat di konten-konten atau di tayangan-tayangan pembasmi dukun santet atau gerbek dukun santet atau isi ini nih, di konten-konten sebelah yang menyuguhkan apa melawan dukun santet buat menurut penglihatan ratu bidadari itu banyak settingan hanya untuk konten karena tidak bisa apalagi dukun santet tidak akan bisa mengaku dukun santet. Dukun santet tidak akan mengaku dukun santet. Apalagi dipublikasi. Kenapa? Nah, kan dipublikasi kan dilihat banyak orang. Bayangkan kalau dia ngaku dukun santet, apa enggak dimusuhi masyarakatnya? Otomatis kan dilihat tetangganya, saudaranya, teman-temannya gitu. Itu logikanya seperti itu. Dan bagaimana si dukun santet itu, ketika di dalam video, di dalam konten, dia kalah dikalahkan. Lalu, bagaimana pasiennya, bagaimana muridnya, otomatis itu akan mengurangi citranya, mengurangi wibawanya, dan pamornya dia sebagai seorang dukun santet. Seperti itu, kalau menurut kalian, bagaimana? Konten-konten pembasmi dukun santet, konten-konten melawan dukun santet atau memusnahkan dukun santet, menurut kalian itu real atau settingan? Kalau buat ratu bidah dari pribadi, itu hanya sekedar konten. Karena ratu bidah dari juga memahami ilmu gaib ilmu koib itu kan gaib. Gaib itu artinya adalah tersembunyi, tidak bisa ditampakkan atau live, gitu loh. Jadi butuh privacy butuh senyap gitu loh seperti itu oke okay. mungkin ini hanya sebuah edukasi jika ada kekurangan atau salah kata saya saya mohon maaf uh, semoga konten ratu bidadari bisa menjadi inspirasi dan uh, pembelajaran atau edukasi oke okay. salam ratu bidadari dan ikuti terus konten Ratu Bidadari TV. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan komen. Nanti akan saya bahas lewat konten saya. Terima kasih. Salam.